Ya ibu iya, semuanya. <golak> <golak> semuanya dapat hadiah loh. Terima ya, oh, kasih <tik> <tik> <tik> Assalamualaikum, welcome to my channel Helen. Club guys aku mau menghadiri acaranya isi Mobile ya di Daan Park mereka udah nunggu di pintu tiga atau pintu yeah. satu lagi naik taksi. mau menuju exit tadinya sih seharusnya naik MRT ya di pintu tiga tuh Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb And I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live Yes oh, ada sesi pokok Gak apa ini Oh, oh orang, orang ini pokok bisa Kira-kira orang Indonesia kira oh, oh, orang. orang Indonesia Apanya ribet? Iya, udah lama banget nggak ini karena kemarin lomba, lomba kemarin banyak lomba vlog juga jadi tertunda oh. sebulan. Ya, <laughs> itu yang di KDI sama oh, di GOSAR. Alhamdulillah, 86 peserta itu sama mahasiswa. Yo, ya ke hotel Bileza Dapat dapet, dapet, dapet, dapet, dapet apa Kardus <laughs> <dapet, dapet>, <laughs> sama uang sepuluh. <laughs> oh, <hari>, 86 peserta it, so itu. <hari>, aku udah nyampe di kedaan ini di, sini, di, dia dia dia di dia dia dia bawah tanah kalau kita naik MRT itu lebih cepat gratis tapi tetap harus daftar e karena biar HP-nya bisa aktif sama kakak-kakak dari isi mobile kalau udah sini gelap guys <laughs> Buat Youtube <laughs> Buat di Youtube semua. kalau dari sini gelap Dari sini tuh, dari sini cerah Walaupun lebih bagus Eh. <laughs> Rame Aku udah izin sama bos aku Aku gak, gak bawa tongsis lagi Ada yang bawa tongsis Gak <laughs> bawa tong dari sini gak tahu ya Aku udah lama gak pernah pakai HP ini lagi Jadi sekarang nyobaan pakai HP ini lagi Hasilnya bagus Kita lihat ya Halo Kita lanjut lagi Udah lama gak nge-vlog yang udah kangen Keliling-keliling di sini masih di MRT suasana MRT-nya jadi kalau yang misalkan gate ini ya pulang jadi kalau misalkan pulang bisa dari sana loh cepet ada juga jadi ini arah 65 pokoknya bisa ke ini jadi langsung langsung naik mrt nya gitu nanti kalau aku pulang jadi nggak usah susah-susah keluar jalur kan bisa lihat ya, dan ini rame setiap itu banyak banget banyak banget jalurnya jadi nggak usah keluar ke, ke jalan raya kita langsung ketemu singnya apa ini nya gitu ya guysnya dan lumayan sih, kita belum sempet pergi-pergi di luar hujan plus ada air muncul I feel like a my. ini setelah day, kayaknya juta ya jadi, kita akan naik ke atas sana itu juga, ini gelap ya guys akan untuk nilain depannya I want to be the greatest Everybody on the fake shit I look around I feel like everybody is the fake is I make this Every day and I'm impatient hoping one day I blow up on the basement statement The top is so vacant and I don't need shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows her a thousand faces <tose> Hey Give me that crown get in my way into be put Karena down Setting your place on so these my town if I want that shit that I'll get it right now I'm losing it, the it so I'm losing it So lose your shit I'm snooping if you choose to live I choose to dip You choose to fight lose your grip And lose your gift aku sudah lama nggak pernah ketemu. dan ketemuan go. di sini lagi ada acara gathering sama di i mobile Kalian bikin <laughs> <laughs>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 ini masih di area di area RT belum di luar sana tapi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 Dan tahun baru jadi suasananya lumayan, nih sudah. Like aside assalamualaikum welcome back to my channel Ellen, guys jadi hari ini aku lagi ada acara Uh, bukan ada acara ya, lagi mengikuti acara gathering bareng UCI Mobile. Siapa sih yang nggak tahu UCI Mobile? Uh, kalian yang di Taiwan pasti udah kenal dong. Oh. <laughs> Ini kakak-kakak adminnya -kak bisa gelap nggak sih? Gelap ya? <laughs> <Blok gak>? <laughs> <laughs> ya Jangan lupa ya, subscribe! <laughs> Subscribe. <susur> subscribe, like, comment, and share channel Youtube Fitri Helen Apa kak youtube Fitri Helen, <tuk> Taiwan Tapi jelas sih di situ? Jelas Jelas, jelas ya? Jelas dulu Guys, aku dari jauhan Guys, guys Jadi sekarang aku lagi menghadiri acara Gathering Ishii Mobile Uh, ketemu sama adminnya yang cantik-cantik, <gifat> nah, sama teman-teman Indonesia juga. Halo, Halo semuanya. <gifat> ya, jadi kita lagi menghadiri acara ini ya dari isi mobile ya. <gifat> Jelasnya dari sini? lumayan sih tapi kadang sinyalnya. This time you sing along trust me there's nothing wrong I just need to carry on cuz anxiety's <laughs> in my head but they're to make you say listen to what they give don't ask questions shut your lid hey got to my Drive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to drive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling their bluff. I think that we both had enough. Yeah, I think that we both had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling their bluff. game sama ada, ada si mobilnya asik dapat hadiah. loh guys, Jelas ya kalau dari situ iya, gelap, nah dari sini Dari sini jelas iya, iya, iya, Yeah, aku mau kasih hadiah. Yee! Ini buat kasih yeah. free. Eh, oh, ya, Ada hadiah apa aja nih? Wow. Guys, keren banget nih showroom Nobel Belum apa-apa udah bagi-bagi hadiah. kan bawa ransel nanti bisa dimasukin ke ransel Keret Eh, tapi nggak bisa dipakai kalian ya bisa pakai, bisa pakai dua. dua kali, apanya itu kalau ngambil itu kan kalau ngambil hati, iya tadi udah kan maksudnya kalau ini dua lagi bisa kali, harus kali dipakai, kali aku tongsisnya bisa dipakai guys, tau so, yeah. aja. Yes, keren banget sumpah oh, ini ya? mobil bagi-bagi hadiah halo kak kita semuanya kesini makasih Ichi Mobile makasih da -da. semuanya da -da. <laughs> semuanya dapat hadiah loh jangan lupa kredit Ichi Mobile <laughs> jangan lupa ya <laughs> nanti aku kasih linknya ya buat kalian yang mau kredit HP atau mau langsung ke Facebooknya bakalan aku kasih linknya di deskripsi box Betul. <laughs> suka tanya hmm. jelas